di video kali ini saya berada di desa Bengkol. sedulur semuanya. Kali ini saya akan mengajak panjenengan semuanya untuk melihat pembangunan tugu di sub ranting Bengkol, kecamatan Kauman. Jadi ikut ranting Kauman, loh. Sub ranting Bengkol, ranting Kauman. Ikuti saya terus Dan kemana-mana Jangan lupa like dan subscribe Agar channel saya bisa berkembang Oke Ikuti saya terus Tuh, Tuku berada di depan Masih di depan ini lor untuk tuku super ranting bengkol ini masih kecet ngecat cakak <tuh> Untuk chat sudah Lambangnya baik sampai Lambangnya bisa sampai Belum dua kali lagi Untuk lokasi di Sekolah Rekulang Sekolah SD di sebelah Cangkrok. di Pas Tugu ada pener-pener. Bukannya warung, warungnya juga ada segala repot. Ini Itu lagi musyawarah, kangkang nanti kita sedikit tanya-tanya dengan beliaunya biar dia selesaikan untuk musyawarah. Di video kok ada orang ning Kang? kok Lah ya, Tapi do kok lepon YouTube kok. oya sing ireng kae sing tapi sing anut tok sing nene tok nak kanjelek kan ngadeg Ini tampak dari samping Untuk ngecat lambangnya sudah Satu kali Ini mau satu kali lagi Setelah itu finishing Untuk tuku, berukuran Sekitar 3,5 sampai 4 meter lor. Ini Besar juga Rencana di bawah Mau ditulisan Untuk STK Rengkol Gempa mbah mau ndak dosa. bareng orang Untuk lambang sama dengan yang di buku agar channel saya bisa berkembang ini adalah tujuh itu buah stoka tik sup ranting bengkol ranting kauman untuk pembungaan masih sekitar 50% untuk pengajatan kena